Teman-teman ya, sekalian, saya janji Ibu Lina, umur saya 52 tahun. Saya janji tadi mau kasih lihat bahwa saya pernah kena stroke dan 5 hari saya koma dan dinyatakan kena stroke ya. Dan banyak lagi penyakit yang lain, asam urat, diabetes gerd itu keluar masuk rumah sakit dan saya bisa buktikan dengan foto-foto dan hasil roncang citizen ya citizen dan hasil stroke saya kaki tangan kaki tangan nggak apa-apa dulu saya nggak bisa jalan cuma mulut memang masih dalam proses penyembuhan karena baru mulai bulan Januari tahun tahun 2022 Tanggal 23. Hari Minggu saya kena serangan kejang dan stroke. Kita cocokkan ya. Ini saya masuk rumah sakit milia. Di alamat ini Palembang ya. Nah ini hasil CT scan. Saat di CT scan saya nggak sadar. Ini namanya Erlina. 51 tahun. Tanggal 23 bulan 1 tahun 2022. Saya dinyatakan koma di IGD ya kemudian pemeriksaan CT scan dokter pengirim ini siapa saya kurang bisa baca nih dokter pengirim lah di IGD lah nah ini ya dan cocokkan nih ini KTP saya CT scan menunjukkan yang dokter yang bisa baca otak saya ada sumbatan di sebelah kanan ada sumbatan, ya. dan hasilnya ini teman-teman ini hasilnya ini hasilnya dari CT scan itu tanggal 24 bulan 1, 22 ibu Erlina tahun 70, 26 Januari 70 dinyatakan kena ini saya kurang ngerti ya bahasa kedokteran tapi kata dokter ini stroke Hasil radiologinya, nah, purna, purna, apa nih, Purnama mayani ya, dari rumah Barcelona. 6D Palembang hasil radiologi dan ini saya dinyatakan banyak lesi hipoden pada nukleus lentiformis kanan dan yang kanan ini ternyata yang tersumbat teman-teman dan ini ketika foto saya ini ini suami yang ngambil foto ini rumah sakit Miria, ini di ruang IGD, ini ruang rumah sakit, saya dalam keadaan koma, ini koma saya nggak sadarkan diri, lima, ini masih pakai baju tidur, saya kena kejang subuh-subuh hari Minggu tanggal 23 Januari, ini masih pakai baju tidur, suami cepat bawa ke rumah sakit Miria, dan saya nggak sadar ini selama 5 hari lima hari keadaan saya begini. Dan mata saya e, bisa dilihat ya. Sudah bengkak. Dan sudah hitam. Ini hitam. Kekuning-kuningan. Dan kata suami saya waktu masker dibuka. Karena ini corona. Jadi nggak bisa nggak pakai masker. Waktu di juga saya nggak tahu. Sudah namanya orang koma. Pas dibuka. Mulut saya kata suami saya miring. Mulutnya miring. Orang stroke ya miring. Ini fotonya ya. Hmm, ada foto lain lagi, saya coba cari. Hmm, bentar ya. Seperti ini teman-teman, hmm, rambut saya dipotong pendek oleh suami saya. Ini dipasang kain tebal karena saya pipis sama buang air besar kecil. Pakai pempos deh, tutup. Pakai pempos yang besar. Saya nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak. Ini saya dikompres suami dan kalian telanjang dikompres karena dada saya terasa kayak panas tapi saya nggak ngomong hanya demam demam demam tinggi tuh dan kondisi wajah saya nggak ada ekspresi saya cuma begini ini baru Januari tanggal sekitar 27 Januari 22. Nah kenapa saya bisa sembuh saya mau tunjukkan saya minum daun kelor. Jadi saya mau tunjukkan cara membuat daun kelor. Sekarang kita ikut ke dapur ya, teman-teman. Teman-teman, sebelum saya ke dapur bikin ramuan yang biasa saya minum, sampai saya sembuh, sampai saya bisa lari lagi, bisa sehat seperti ini, bibir saya sudah merah Mata saya sudah merah Dulunya, dulunya Yang yang putih ini kuning Teman-teman, habis setruk ya Dan gak, gak lama Kemudian saya coba daun teror Tapi ada juga ramuan lain, nanti akan saya tunjukkan Satu persatu Gampang dicari, di mall ada Di pinggir jalan ada, bisa tanam Bisa, lain, antara lain Daun pandan Daun apa ya daun salam ini teman saya sering berobat dengan BPJS di rumah sakit Hermina dengan dokter Marisa dokter Sarap dokter Sarap ya dan obatnya ini obat untuk anti kejang dan untuk stroke nama obatnya penitoin penitoin ini saya nggak minum ini untuk dua minggu, karena dua minggu saya suruh kontrol, karena agak gawat. Biasanya satu bulan, tapi disuruh dua minggu. Ini ini dua minggu. Ini penelitohin untuk sarap ya, untuk otak dan cetruk. Dan saya nggak berani minum. Setiap minum nih lambung saya iritasi dan saya terus masuk IGD. Saya nggak nyaman minum. Dan e, kepala pusing dan efek sampingnya banyak sekali, saya nggak minum ya. Dan ini kovidogel sama dengan aktor pengencer darah. Setiap minum ini darah kita terlalu encer membuat kita pastinya ke lambung. Asam lambung kita tinggi kemudian kita kena get. dan mulai iritasi lambung sampai ke usus kecil, usus besar sampai ke lapisan epidermis ya. Cuma kena mukosa, cuma kena saya nggak minum juga, ini masih utuh ya teman ya nah, kemudian ini saya dikasih pregabalin pregabalin juga generik ini buat sarap otak saya juga nggak minum, meskipun dia vitamin tapi tetap saja ada efek samping pregabalin ini sangat mahal, kalau menurut dokter ini harganya satu keping sekitar 170 170.000, karena nggak ada yang generik dan saya nggak minum juga, ini dari dokter ini ada dari, dari rumah sakit tulis saraf ya dan ini silakan lihat ini semua obat saya nih ini obat buat buat jantung teman-teman karena jantung saya juga tersumbat ini buat jantung saya nggak minum saya takut minumnya Ini juga buat jantung Cuma BPJS teman saya nggak minum saya nggak bisa nggak gunakan BPJS karena kondisi keuangan kami juga sudah pensiun ya teman Dan teman boleh lihat obat saya begini banyak Begini banyak obat coba lihat di sini Ini begini banyak obat Ini saya nggak berani minum teman-teman Ini setiap saya minum obat begini Membuat saya masuk ke IGD terus Saya terus terus masuk IGD dan dirawat dengan penyakit ma namanya kambu, jadi saya nggak berani minum. Nah sekarang saya simpan aja teman ya, karena kalau kita berobat BPJS, kita nggak ngambil obat, rumah sakit nggak mau, nggak dapat klaim, kita nggak bisa berobat berikut. Saya berobat di rumah sakit Hermina atau rumah sakit yang lain dengan fasilitas BPJS yang memang disiapkan untuk kita semua ya. Saya hanya ingin diperiksa dokter, mungkin dengan USG, mungkin dengan teknologi, teknologi yang lain ya untuk melihat saraf otak saya, CT scan karena itu mahal, bagi saya mahal kalau saya sudah tahu ada sumbatan saya minum herbal dan kemarin CT scan katanya nggak boleh terlalu dekat karena saya baru bulan Januari kemungkinan Desember nanti baru boleh lagi tidak boleh kena radiasi katanya kalau banyak radiasi nanti kita bulan 12 akan lihat apakah sumbatan saya masih ada karena eh, dulu saya pusing sekarang saya nggak pernah pusing oh, nggak pernah pusing lagi rambut saya yang sudah putih mulai hitam sekarang kita ke dapur buat cara membuat ramuan pertama dulu daun kelor setiap hari saya minum itu kalau saya pergi, saya bawa saya dinginkan, kalau di botol yang bersih, botol aqua yang bersih atau botol apa yang bersih lah dalam kondisi yang dingin, saya minum dikit-dikit asam lambung langsung netral, darah lancar, tidur nyenyak. Ini sudah jam 10 malam ya. Coba lihatkan jam. Jam 10 malam. Saya belum mandi, teman-teman. Tapi saya sedang rebus air panas. Bentar lagi saya mandi, tapi saya tunjukkan dulu cara buat uh, godokan keror ya. Oke, teman-teman, kita jumpa di dapur. istirahat. Kok Teman-teman, ini namanya daun kelor ya. Saya ada tanam karena saya pikir khasiatnya bagus. Kalau beli di mall ini bisa kena sekitar 30.000, tapi saya tanam aja dan cepat tumbuhnya gampang. Ini caranya jangan dengan eh, yang dari aluminium. Kalau bisa dengan kaca atau stainless atau yang eh, yang yang beginilah yang tidak terkontaminasi oleh zat kimia dari aluminium yang bisa lepas gitu ya teman-teman ya atau gerabah ya ini daun kelor kita masukkan gitu, begini saja teman kita masukkan kalau saya cuma begini ya nanti penyaringan kan biar gampang ini baru saya petik teman di depan ya nah ini jangan dibuang masukkan ini bisa anti kanker walaupun kita nggak kena kanker kita pakailah untuk jaga-jaga lah jangan sampai kena kanker dan kita boleh sambil tekan-tekan kita sambil rebus ya kalau kita rebus jadi proses perebusan boleh api yang kecil boleh api besar sambil ditekan-tekan dengan sendok kalau bisa sendok yang terbuat dari kayu seperti ini ya kalau bisa dengan kayu atau stainless juga boleh tapi lebih baik dengan kayu dengan api yang besar boleh sampai warnanya hijau sampai warnanya hijau ya teman ya saya sudah ada yang jadi seperti ini tadi saya bawa di mobil ini hasilnya ini saya encerkan tadi penuh saya di mobil minum sedikit sedikit sedikit Uh, sampai sekarang, sudah jam 10 malam, saya masih segar. Kondisi saya masih segar, nggak capek. Tapi, habis mandi air panas, saya jam-jam sebelah mungkin sudah tertidur. Dan jam 6 pagi, bangun dalam keadaan sehat. Dan semua racun-racun keluar lewat air seni. Tapi, masih ada resep lain, teman. Nanti uh, di video yang lain, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat pon-pon -pon yang juga membuat saya sehat sampai jumpa teman-teman jangan lupa di like, komen terima kasih